Di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional, Dewan Pimpinan Daerah Wanara Kabupaten Kolaka Timur menggelar aksi demonstrasi. Di depan Rumah Jabatan Bupati Kolaka Timur Desa Matabondo Kecamatan Tirauta Selasa 2 Mei tahun 2023. Dalam aksi tersebut, masa aksi tuntut pemerintah daerah Kolaka Timur dalam hal ini dinas pendidikan, yang diduga telah merugikan 137 tenaga pendidik yang telah mengikuti seleksi P3K tanpa status. Diketahui, masa aksi yang tergabung dalam organisasi DP di Wanara tersebut, diterima langsung oleh pelaksana tugas bupati kolaka timur Abdul Aziz dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan TP atau tidak penempatan bagi calon P3K guru yang mengikuti seleksi tahun 2022 itu disebabkan oleh beberapa hal dan uh, salah satunya adalah karena formasi, formasi yang dilamar uh, sudah diisi oleh guru lain itu yang pertama yang kedua adalah secara ranking untuk formasi itu yang direnken secara, secara kabupaten untuk setiap formasi itu nilainya dikalahkan oleh guru lain, dikalahkan oleh guru lain, sehingga kemudian. Formasi, kota formasi itu diisi oleh guru yang rankingnya lebih tinggi sesuai dengan jumlah formasi yang ada itu untuk yang uh, tidak penempatan Nah untuk yang tidak penempatan ini kemudian nanti akan bisa uh, berkompetisi lagi di tahun 2023 ini untuk kuota 2023 yang sementara persiapan untuk uh, kita raport penyusunan uh, Informasi seperti itu. Berarti masih yang yang 137 orang, orang ini masih tahun 2023 ini masih, masih bisa. Dan, dan bukan hanya 137 orang yang kemarin pun yang tidak bisa ikut. Ini kalau memang ada linear, linear dan ada kuota sudah bisa ikut di luar 30, 137 orang itu. Karena selaku ketua PKI, saya agak menarik tadi soal apa yang ada yang guru TK, tapi yang mengajar mungkin di SD, mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi. Terima kasih terkait dengan formasi penempatan di TK BSD sekarang aturan baru sudah diterbitkan dengan nomornya itu saya bertanya langsung sama guru TK ya, di tahun 2022 ini khususnya TK sudah bisa masuk di BSD tapi kelas rendah itu sudah linier yang sertifikasi di TK masuk BSD sekelah rendah dunia itu tidak dan juga bagi teman-teman yang mengajar PhD khusus bahasa Inggris saya sudah pertanyakan juga terkait dengan kehidupan kulit mereka tapi jawaban beliau bahwa itu tidak wajib bahasa Inggris hanya suruh kelas maka teman-teman yang jurusan bahasa Inggris silahkan mengambil sekolah berarti ada sekolah lanjutan lagi yang linear ini bang ya. tapi mas sudah bisa ikut berkompetisi dalam seleksi tahun 2023 ini bang yang linear seperti misalnya contohnya yang masa ini bang iya bisa sudah bisa ya bang nah ada lagi tambahan hmm. di soal uh, status dari 137 orang ini ya, hmm. untuk 2020 bagaimana sekarang kalau untuk uh, 2022 karena pengumuman hasil akhir hmm. sudah selesai maka berarti teman-teman yang PP ini Berarti Maka, ya. eh, memang tidak bisa lanjut untuk pemberkasannya Karena memang tidak ada penempatan Kalau istilahnya bahwa tidak lulus Untuk mengisi formasi tertentu seperti itu. Tapi masih disarankan untuk melakukan proses mengajar? Kalau proses mengajar masih karena Yang tidak lulus tidak dapat penempatannya Kan untuk formasi PT data Mereka kan masih diangkat oleh Pemda dalam jabatan Guru bukan pegawai negeri sipil yang gajinya langsung dari pemerintah jadi e, sampai diberhentikan e, tetap bekerja seperti menunggu yang. yang sudah pensiun atau mutasi. Maksudnya statusnya masih ya tergabung. Apakah dia mau masih melanjutkan untuk mengajar walaupun memang iya, tidak iya, di tidak diakumulir dalam apakah ketika iya, iya, itu sendiri? Tapi iya. iya. iya. tetap diangkat sebagai IPPN. Eh, masih tetap diangkat di apa? Guru Bantuan bukan pegawai negeri sipil. Guru bukan pegawai dan kelihatan Masih tetap Kepala Sekolah, uh, uh, Pemurus Anting <tik> di sekolah-sekolah cabang juga kecamatan Sehingga kami di Kabupaten bisa melakukannya apa yang bisa dikeluarkan Karena selama ini semua informasi sampai <tik> ke Cabang dan berantik Jadi PGRI itu kan perjuangan masing-masing dulu nah, Tidak lagi diperjuangkan oleh orang lain. Harapan saya guru itu satu wadah di PGRI Karena PGRI itu bukan hanya di Kabupaten provinsi sampai ke pusat di pusat ini, tidak intinya memperjuangkan guru bagaimana guru itu bisa terangkat baik jadi P3K, atau uh, jadi, untuk 137 ini kan ada teman-teman yang TP yeah. yang sudah resume dan ikut penilaian dan di luar itu kan masih ada teman-teman yang kemarin belum berkesempatan yeah. untuk ikut dalam tes atau penilaian nah, di tanggal 7 nanti Uh, kita ada pembagian SK untuk GBPNS, SK daerah untuk GBPNS sekaligus uh, penanda tanganan honor untuk bulan April. Nah di kesempatan itu juga kemudian uh, kita akan... Buka, kita akan uh, menyampaikan informasi terkait dengan hasil rekrutmen 2022 dan persiapan rekrutmen 2023 supaya teman-teman yang memang berkesempatan untuk ikut uh, berkompetisi, ikut tes nanti bisa menyiapkan diri dengan lebih baik dan dengan hasil yang lebih baik juga.